Meraga uh, Perang Bintang. Uh, dari juri mana? Kita dari Persaudaraan Juri Independen yang berdomisili di Pontianak, khususnya. Sudah uh, uh, uh, berapa lama Juri Independen ini berdiri? Ini kita berdiri dari tahun 1998. Jadi kalau kita lihat kira-kira sudah -kira 26 tahun pendirinya. Pendirinya saya sendiri Andri Maruf Dan beraparkan uh, okay. Seperti Pak M.G. Budi Sabto Seperti itulah ya Pak uh, Hari ini ada berapa Tim uh, ada berapa orang terus? Kita hari ini Ada tiga orang Pak uh, ya, Karena Kita mengingat uh, Letaknya jauh Jadi kita hanya pakai Satu mobil Nah, biasanya kalau kontes-kontes itu Kita biasanya sampai 10 orang kita turun, Tapi kali ini hanya 2 orang Di daerah uh, Hulu ini udah sering main? Kalau kita dari Hulu ini dari tahun 2000 Udah, udah pernah juri ke Hulu Baik itu di Sibau, Sintang Sanggau itu dari tahun 2000. Untuk ya, gitu, yang gitu, gitu, gitu, gitu. kita mengaksa, kita di kelas murah itu mengutamakan irama lagu. Jadi irama lagu itu terdiri dari intonasi, variasi dan kombinasi. Setelah itu volume, kita lihat volume, volume itu dari besar kecil suara, kekasaran, tembakan-tembakan. Setelah itu baru gaya. Dari gaya kita lihat gaya bermainnya seperti apa nah, Tetapi dalam hal ini kita menilai bukan uh, hanya mengandalkan patem ini Jadi kita uh, menilai itu secara keseluruhan burung Jadi kita lihat burung ini dari awal kerjanya bagaimana isiannya keluar atau tidak Setelah itu baru kita akumulasi seluruhnya baru kita bandingkan dengan burung yang lain itu kalau murai tapi intinya semua burung itu sama cuman agak ada perbedaan yang sedikit-sedikit uh, ya baik kacer itu mungkin kalau kacer kan ada bagongnya uh, itu agak-agak beda sedikit ya penilaian kita dari juri-juri lain ya di, paling di kelas kacer aja kalau mereka ada menggunakan sistem diskualifikasi kalau kita tidak Nah, untuk di kelas kacar ini banyak yang kontra Nah itu sebenarnya kalau untuk di PJI yang diutamakan untuk kacar itu apa? Digaya atau di informasi untuk teman untuk kelas kacar? Uh, Intinya sebenarnya percaya, sama apa? Kita, kita utamakan percaya. di irama lagu Tapi kita lihat lagi Bukan hanya irama bagus tapi kalau jedahnya banyak bisa juara tidak jadi makanya saya tadi tekankan bahwa dalam kita menilai itu menilai secara keseluruhan dari irama lagunya, gayanya, volumenya, eh, kerjanya dari awal sampai akhir itu baru kita bisa menyimpulkan oh yang ini yang layak juara bukan kadang-kadang jangan jangan sampai ada kita hanya mengandalkan oh ini suara bagus ternyata durasi kerja artinya Main di tengahnya kosong, walaupun suaranya bagus, dia juga tidak bisa, bisa juara gitu. Nah, dan saya tekankan kalau di kelas kacar itu tidak ada yang namanya sistem diskualifikasi, walaupun bagong, bagong itu bisa juara. Dalam arti begini, bagong eh, kita anggap kalau burung bagong itu dia tidak, tidak bunyi, dia tidak bunyi. Jadi kalau hanya bagong sebentar langsung main lagi itu masih layak untuk mendapatkan nominasi. Harapannya untuk peserta nanti gimana? Saya berharap ya peserta itu bisa lebih fair play lah. Kenapa saya bilang lebih fair play? Selama ini peserta itu mengharapkan juri itu fair play, tapi pada kenyataannya juga saya lihat uh, banyak oknum-oknum peserta. Artinya bukan semua peserta ya, ada. Dia hanya mau burung dia juara, padahal sebenarnya burung itu tidak jadi, tidak juara gitu, tidak layak. Jadi uh, dia protes dengan juri. Jadi saya berharap pemain itu bisa berbesar hati, walaupun uh, mereka itu tidak juara gitu. Bukan artinya kami menilai uh, sembarangan, tidak mungkin itu harapan saya, biar kita ini sama-sama. Bisa belajar dan peserta juga bisa mengerti dan mempelajari pakem-pakem tiap juri itu seperti apa. Jadi seandainya tidak juara, mereka itu bisa untuk berbesar hati dan melihat pakem juri ini seperti apa dan juri yang lain seperti apa. Siapkan. ри и рани pengambilan hadiah silakan menuju ke gender 1 2 dan 3 untuk penyerahan hadiah mega bergita di depan gerbang lapangan selanjutnya bersiap-siap racer eksekutif 28 lapangan gantangan masih di gantangan juara 1 2 dan 3 Pak De